Bismillahirrahmanirrahim Jadi kemarin sudah eh, menjalani Bab jemaah taksir Jemaat taksir Alhamdulillah Biasanya kalau Baru belajar sulit jemaat taksir Baru Sekarang Ngerangkan nemu kayak Cara untuk gampang Kalau sebelum-sebelumnya jemaat taksir memang Sulitnya itu menentukan wazan. Ini ikut zan apa. Karena intinya di jemaat taksir itu, misalnya, disodorkan apa. Uh, misalnya. Nah, di jemaat taksir itu kuncinya, atau di, di muromak nih sekalipun dan kebelakang harus bisa menentukan ini ikut zan apa. Ini ikut zan apa dulu. Jadi kedua apa? Waro ikut wajan Pak Alah <laughs> Pak, Pak, Pak Alatun baru setelah ketemu ikut wajan Pak Alatun nah, Pak Alatun ini wajannya apa? apa wajannya Jemaah Taksir, nanti kalau dikirim dua apa wajannya Masdar apa wajannya Sekar Muntahar Jumu apa wajan... baru ketemu nanti jadi sebelum itu uh, harus bisa menentukan lapat ini ikut wajan apa kalau sudah bisa menentukan berarti bisa sudah jilid satu, jilid dua, dan seterusnya. E, mungkin lanjut di diulangi lagi jemaah taksir. Nanti diulangi dari awal aja. Jadi intinya ini kebutuhan apa? Kalau e, bisa menentukan kebutuhan baru bisa sudah. Mukro apa makni, makni yang mana atau mukro yang mana? Pasti bisa. Jelit 1, Jadi 2 juga kan. Jelit 2 nanti banyak wajan-wajan. E, sekarang Asma'ul Khomsa' halaman 35. Ab'alul asma Asma'ul Khomsa' Jadi Asma'ul Khomsa' itu bisa dikatakan yang paling gampang. Kenapa? Karena hanya ada 5. E, halaman 35 dibaca bersama. Asma'ul Khomsa' adalah abun, ahun, hu dan itu jadi hanya ada lima kalau ketemu lagi antara lima ya berarti asmol homsa jadi bisa di bisa dihafalkan jumlahnya karena hanya ada lima kalau kayak cematan kan harus tentukan wazan dulu jadi sekarang asmol homsa itu adalah abun, akun, hamun, pu, dan itu tanda irob untuk asmol homsa adalah roka dengan waw, nasob dengan alif, kir dengan ya jadi intinya di asmul khamsah uh, asmul khamsah itu uh, mudok ada idofah jadi idofah itu menggabungkan lafad dengan lafad yang lain, karena memang itu ada kaitannya, contoh seperti Abdullah, hamba Allah semisal. maka lafat hamba dengan Allah ini, dua kata yang berbeda, kemudian digabung karena memang ada kaitannya itu namanya idopah. Yang pertama disebut motob, hamba. Yang kedua, lapat Allah itu disebut motob, ilaih. Seperti misalnya bayi tulloh, rumahnya Allah. Ini kan lapat rumah, kalimat rumah dengan kalimat Allah digabung. Karena emang ada kaitannya Nah yang pertama itu disebut motob, yang kedua disebut motob, ilaih. Bisa dipahami dulu? Waalaikumsalam. Mengenai modop-modop ilah bisa dipahami dulu. Contoh misalnya lagi. Uh, kitab Uzehidim. Kitabnya Zaid. Maka kalimat kitab dengan kalimat Zaid digabung. Karena memang ada kaitan. Yang pertama disebut modop, yakni lebat kitab. Yang kedua disebut modop ilah, yakni lebat Bisa ditangkap ini dulu? Bisa, bisa. Nah. Kalau sudah paham, selanjutnya di dalam Asmaul Khomsa itu Asmaul Khomsa yang lima itu ada yang tidak mudok, hanya sendiri seperti abun, ahun ada yang seperti itu ada yang motok kepada ya Mutagalib Iyak Mutagalib itu adalah Iyak yang bermakna saya contoh zaujati, maknanya istri saya atau istriku itu namanya ya Mutagalib Baitun dikasih ya mutakalim menjadi Baiti, rumahku eh, kitabun dikasih ya mutakalim menjadi kitabi menjadi kitabnya kitabnya saya atau kitabku sama dengan abun abun dikasih ya mutakalim menjadi abi maknanya bapak saya yang terakhir yaitu moto kepada selain ya mutakalim moto kepada selain ya atau gandeng dengan selain dia muta Galim. contohnya Abu Hanifah bapaknya Hanifah Abu Lahab Abu Jahal nah itu modof atau gandeng dengan selain dia muta Galim. nah di dalam bisa di kalau belum nanti bisa nanti diulangi lagi di dalam asmulul kamsa itu yang diirup dengan wau alif iya kalau modok kepada selain dia mutakan li'im. Kalau modok kepada selain dia mutakan maka asmur khamsah diirob dengan huwahu alif iya. In, contohnya. Ini kan 8 abun ganding dengan selain dia mutakan Maka iroknya ropa dengan huwahu. Nasob dengan ijer dengan ya. Ya. abu hanifah. Abu Hanifah irob apa? Abu Hanifah irob. Abu Hanifah maram makni maram yang mana? Asmaul khamsa. Tanda irobnya asmaul khamsa. Tanda Tanda irobnya asmaul khamsa rofa dengan rofa dengan Jer dengan iya lagi tanda iro-nya nasob dengan alif jer dengan iya lagi tanda iro-nya dengan alif jer dengan iya abu hanifah iro apa? abu hanifah iro papa apa? abu Hanifa, abunya hanifah irop? irop, Nirok roh, roh dengan bau Abu Hanifa jadikan Nirok Nasob Nasob. Aba Aba Hanifa jadikan Nirok Jer Abi Hanifa. Nah di dalam Assalamualaikum saya itu fokus kepada yang pertama yang abun akun atau hamun dan tu. Contohnya Nagi. Ahuna misalnya. Ahuna, ahu kalimat isim. Marak mabni. Marak yang mana? Semua bisa. Tanda i'rabnya asmar khamsa. Fathah, dhommah, dengan Ahuna i'rab apa? Ahu. Tanda rof-nya Ahuna ahu, jadikan i'rab nasob. Nasobnya dengan Berarti menjadi Aku Akona Irobjer Akhina Abu Hanifa jadikan Irob Nasok Abah Irobjer Abi Hanifa Lagi Abi Abi Lahabin. Abi, abi murok. Murok yang mana? Apa yang dinamakan asmal asmal tanda homsa. dengan dengan Lahabin iroh apa? Abi lahabin habib, yeah, yeah, yeah, yeah. iram jair, tanda jairnya. Yeah, yeah. Jangan ya. Abi lahabin jadikan iram nasob. Aba lah iram rofa. Abu lah Eh, uh, di kitab contohnya. Fuzay Fuzay Fuzaydin zai. Fuh kali, Morof yang mana? <laughs> <tuh <UX2> <tuh dapsao> <tuh dapsao> yang mana? Asmaul, asmaul tanda asmaul <tuh dapsao> <I tuh dapsao> <tuh dapsao> <dapsao> <Dapsao> Jadikan Ta Zaidin, Irabjer, Di Zaidin. Lagi-lagi contoh lagi. Lagi. Sudah ini seperti ini sudah asmualaikumsa. Abun akun hamun pu dan coba tadi kan pu akun abun sudah sekarang hamu. Hamuka. Hamu kan hamu. Hamu hamu maramni. Ul yang mana? Sa. Tandai iramnya smuna sm. Karena dengan ya hamu ka jadikan know iram nasab. Nama ka iram jer. Hamika. Ambun aku namun tudu. Ada di Al-Qur'an. Li masrubah. ada kan di masrubah. Matro di masrubah. Ada ya. Ri <tiinian> <tuh> masroba. Apa? Za mas Za masroba. Ah, au miskinan za matroba. Za mat, <tiinian> mat ini itu Za aslinya kan, karena wapok za matroba. kalimat ada moro magni, oh, moro, moro yang mana? Asmaul kum. Ada Asma irup apa? Nasof. Nasof. Tanda nasofnya? Alif. Kenapa nasof dengan alif? Asmaul kumsah. Ada matrobah jadikan irup rofa. Lu matrobah irup jir. Di matrobah. Kalau sudah, kalau bisa berarti sudah selesai, dilanjut boleh. Boleh. Bisa bisa, bisa di. Bisa. <laughs> gimana? Gimana? Sudah lagi. Jangan lagi. <laughs> <Jangan> lagi. <laughs> Ini au it a min piyau min di ada di kitabnya itu. Au it min di yaumin di maswobah ah atau itu amil di yaumin di mas di maswobah di muhammad nih muhammad yang mana asmaul musa apa asmaul musa Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun Abun apa? irab J Irop J Tanda jirnya? Kenapa jir dengan dia? Mas Malam Zih Masu Jadikan irab Nasob? Da Masu Babah Rapa? Do Abu Hamid, Abu Hamidin, Al Ghazali, Al Ghazali, Abu Hamidin, Al Ghazali, Abu Hamidin, Abu. Morof makni? Morof yang mana? Asmaul Husna. Abu, tanda ironnya Asmaul Husna. Dengan hai, oh, dengan, dengan dia Abu Hamidin hai, apa? Papa, Papa. Tanda hai, oh. Abu Hamidin Jadikan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sebenarnya ini nama-nama biasa misalnya kita punya anak namanya Kang Nur misalnya punya anak namanya Zahro, berarti kan Nur ini Abu Zahro, begitu saja nah, abu, lapat Abu Zahro itu abunya, hirupnya ropah dengan bau nasob dengan alif jir dengan Seperti ya. Ya. misalnya ya, bisa disebutkan kemana-mana intinya lapatnya abun ahun Hamon, hu, dan tu lanjut lanjut lanjut nah hal dibuka halaman terakhir terakhir terakhir akihi sama abihi ah bukan ininya maksudnya contohnya terakhir ahihi ahi murok ahi yang mana Tanda i'rabnya Asmaul khamsa. Aki fathah, apa? I'rab jar. Tanda jirnya? Ya. hi jadikan i'rab nasab. Aakhaha, aakahu, aakahu. I'rab apa? Abu. Abi Aku jadikan i'rab nasab. Abahu, abahu. Iro Profa. Abu. Ya, sekarang dibuka halaman tiga tujuh. Keterangan dibaca bersama. Satu. Syarat. ialah jika dimodokkan pada selain dia mutakalim. Jadi jika digandeng atau modok kepada selain dia mutakalim. Contohnya ya ini gandeng dengan muta mutakalim kan dari dari barusan contohnya contohnya Abilah abu Hanifah kan gandeng dengan selenya mutakalim kan maka kalau asmulhom sah gandeng dengan selenya mutakalim i'robnya ropa dengan wau nasob dengan alif kejer dengan iya seperti tadi gandeng artinya mudok, kan masalah mudok ganting-ganting kan sudah kita jelaskan barusan, nah jika, dibaca bersama jika tidak mudok jika tidak mudoh, maka iroknya seperti isim mukron, artinya jika abun, akun, hamun, dan tu tidak ganting dengan apa saja, hanya sendiri maka iroknya seperti isim mukron, contoh abun akun. Abun, mau rofak nih. Mau rofok yang mana? Asmaul Ghomsa. E, abun, nirofak apa? Rofak, tanda rofaknya. Tanda rofaknya, doma. Kenapa rofak dengan doma? Karena tidak mudoh. Karena Asmaul Ghomsa tidak mudoh. Tidak gandeng hanya sendiri. Akhun, morok nggak Muroham yang mana? Tanda irobnya akhun. Rafa dengan thumah. Nasob dengan jer kasro. Akhun irob apa? Tanda rofaknya. Kenapa rofak dengan thumah? Karena asmaul komsah tidak untuk irobnya sama dengan isim mukroh. Bisa di, bisa kira-kira. Jadi, kalau Asmohon tidak gandeng, tidak gabung, hanya sendiri, seperti isi mufrod dengan nasob dengan Ajar dengan Ajar dengan Ajar dengan kasro. Isi mufrod kan isi mufrod domah kasro. Jadi kalau tidak gendeng sama dengan isim, mafrud. Bisa bisa saya lanjut kalau udah uh, paham, kita lanjut. Disebut asmul hamsah. Asmul hamsah. Karena asmul hamsah lima kelompok. Jadi asmul hamsah itu uh, makanya sebelum kita jelaskan uh, sebelum sebelumnya kita jelaskan langsung akhihi langsung contoh. Cuma tadi ditegaskan, dijelaskan dulu bagiannya asmolomsa jadi asmolomsa itu ada yang tidak gandeng sama sekali, ya ini, ini hanya sendiri, maka iropnya seperti isim poprot, ada yang gandeng dengan ya mutakalim nanti selain ini, ada yang gandeng dengan selain ya mutakalim maka yang sudah terlewat jadi iropnya Wow alif, ya. kalau tidak gandeng iropnya sama dengan isim poprot sudah, saya lanjut jika, yukonya, jika, mudok jika ya, menggunakan maka irrohnya menggunakan yang dikira-kirakan. Kan asmaus ada tiga, kan ada, ada lima jumlahnya. Cuma kondisinya, kondisinya ada lima. Ada yang tidak gandeng dengan lafadz lain seperti abun, akun, hamun, maka irrohnya seperti isim, mufrod. Ada yang gandeng dengan selain dia menggunakan lim. Seperti yang sudah lewatkan maka iropnya Rofa dengan Nasob dengan Jer dengan ya. Ada yang ganti dengan iya lim Maka irupnya dikira-kirakan Abun dikasih iya lim Yang bermana saya menjadi Abi maknanya ayah Ayah saya Maka irupnya ini dikira-kirakan Maksudnya dikira-kirakan Rofanya Abi, Nasobnya Abi Ejernya Abi Harkatnya ayah dikira-kirakan karena tidak mungkin dibaca abiu ab abui atau abai pasti abi makanya dikira-kirakan jadi kalau diganding dengan ya mutakalim maksudnya dikira-kirakan ropaknya abi nasoknya abi ikirnya tetap abi bukan makni, tidak muqrob tapi dikira-kirakan <tuh> ahun ganding dengan ya menjadi Akhi saudaraku. Akhi. Akhi morob makni. Morob -morob yang mana? Asmol Homsa. Uh, tanda hiromnya Akhi. Dikira-kirakan. Kenapa kok digira-kirakan? Gandeng. Karena ganding dengan Iyak Muntakalim. Contohnya Hamun. Hamun ganding dengan Iyak Muntakalim menjadi... Ha? Hami, Hami, Abun api, akun Haki, Hamun, Hami, Hami, murohakni, huruf yang mana asmaul Sah. Tanda hurufnya Hami. kira Kenapa dikira-kirakan? nanti dengan ya Sudah selesai asmaul Sah. Jadi kesimpulannya apa ini makanan asmul komsa? Abun, abun, abun, abun, bu dan tu. Kapan asmul komsa diirup dengan bau alivia? Jika gandeng dengan selain ya katakan lim. Kapan diirupnya seperti simufrod? Tidak gandeng dengan laka lain. Kapan e, diirupnya dikira kirakan gandeng dengan dia Muta Kalim kolas sudah bisa dilanjut ke isimu irumun serif di anumkin latihan dulu latihan dulu hai <laughs> <Baik>, lanjut ya kalau <laughs> ada ketatnya kalau ada Nanti kalau ada ketatnya hehehe Jadal Jalali Wal Hikram Erdha, Muqrab Makni oh, Muqrab Muqrab yang mana? Asma'ullah Khamsah As -Khamsa. Erdha, ini Iqrab apa? Ya nasob Nasob, tanda Nasobnya Kenapa Nasob dengan Alif? Asma'ullah Khamsah Kapan Asma'ullah Khamsah di Iqrab dengan Wawu Alifiya? dimotokan atau gandeng dengan selain ayy, ya, ayy, iya, ayy, gandeng. dhal jalali jadikan hirap ropa dul, dul jalali dul jalali jadikan hirap jir Dil -jalali. Dil -jalali. jalali nah itu insyaallah sudah kayaknya apa <laughs> <laughs> e, sekarang ja'ah abi ja'ah ja'ah abi maknanya kira-kira apa telah datang bapak saya Abi mau Makni, mak yang mana Asmalul Komsah apa ini yang makan Asmalul Komsah abun abun abun tuh dan tuh Abi uh, jadi fa'il fa'il itu rok pak Abi rok apa rok rok Abi rok rok ropah. tanda roknya dikira-kira kenapa dikira-kirakan Nah, ia, Kalau i-nya saya buang. Jadi abun. Ha? abun. Abun irop. Rofa. Rofa. tanda rofahnya? Abun. Doma. Doma. Doma. Doma. Kenapa rofah dengan dhamma? Karena tidak dimatukan irabnya seperti isim Komprot. Komprot. Kolas. <laughs> <gulung. <gulung. <coughs> Ada yang perlu di tanyakan atau gimana? Pokoknya sebelum saya ada 5 Abu, nahu, namun, Fu, dan do. E, kondisinya ada tiga. Ada yang sendirian, maka seperti isimukrot. Ada yang gandeng dengan dia mutakali, maka irupnya dikira-kirakan. Ada yang gandeng dengan selain dia mutakali, maka irupnya rofa dengan nasob dengan jer dengan ya. seperti Abu Hanifah. Abu ya, Abu ya, beda, Abu ya. ya bisa di nah, kalau bisa berarti lanjut Aspon eh, apa kondisinya ada tiga kalau dimutupkan sekali maka Wow dikira-kirakan kalau tidak diganteng sama dengan di sini se sederhana itu sebenarnya segampang itu kan gampang sebenarnya kan gampang kalau eh uh, polas saya lanjut nah <laughs> Insya Allah Insya Allah Oh belum uh, Sebenarnya babnya Modof-Modofile itu ada di jilid dua Cuma sengaja dijelaskan karena kalau tidak dijelaskan tidak bisa Jadi nanti ada di jilid dua penjelasannya Cuma intinya Idova itu adalah menggandengkan satu lapat Dengan lafad lain-lain Karena memang bukan hanya segera digandeng Jadi memang cocok Contohnya seperti es batu <laughs> Es batu itu es sama batu digandeng karena memang ya seperti itu, yang pertama es yang kedua batu. Yang pertama disebut motoh, yang kedua disebut motoh ileh. Es krim oh es krim. Krim, es sama krim, es krim. Abdullah misalnya Baitullah, rumah Allah hamba Allah. Semuanya yang model-model seperti itu disebut idok idok nanti penjelasannya syaratnya gimana. Irobnya ada di jenis dua. Kemudian terakhir untuk Asmaul Khamsa Kalau Asmaul Khamsa digandeng Dengan Selenya kota kali Maka alafat yang kedua dibaca Jer Yang kedua dibaca Jer Misalnya Abu Lahabin Dibaca Jer Misalnya uh, Abu Jahlin Karena aslinya Jahlin Cuma karena wakob jadi jahat Abu Jahalin atau Abu dibaca dipecacir. Lapat kedua dipecacir. Itu ketinggalan Kalau tergantung, kalau ini isim tesnya, berarti jernya dengan jernya dengan i? Iya. Terserah lapat keduanya. Cuma karena isimu prod, maka jernya dengan kasro. Gimana? Gimana? Bismillah, lanjut. lanjut. Lanjut. Gimana? Intinya paham dulu. Uh, sekarang halaman 38. Isi ngai rumun so. Ini menurut anak-anak disebut sulit. Padahal gampang. Oh iya lupa uh, Du uh, Du termasuk Isim lima jika bermakna sohib Atau yang punya Ini sebenarnya uh, Pemakaiannya juga jarang Rata-rata du memang bermakna sohib Ada memang yang tidak bermakna sohib. Itu kan du mananya yang punya Ya Yadal jalalik Wahidat Yang maha jalal walikrom Yang mempunyai sifat jalal walikrom maka termasuk isim wirmu sohib ada sebenarnya ada yang tidak bermakna sohib atau yang punya cuma ini menjelaskan harus bermakna sohib gitu saja dan yang sudah dijelaskan barusan sudah bermakna sohib semua e, artinya untuk contoh yang bukan bermakna sohib e, lebih baiknya jangan di sini biar tidak pusing intinya syaratnya asmul hobsah harus bermakna sohib dan yang contoh-contoh tadi sudah bermana semua. Lanjut. Ini uh, isi irumun surib ini menurut anak-anak katanya sulit. Sebenarnya gampang. Gampang, gampang. Coba dibaca dulu. Isi irumun surib adalah? Benar. Nah, kan di, di depan itu sudah ada, setiap kalimat pasti bertahan win, kecuali ber-al isim gairumunso, ini, ini sekarang isim gairumunso rib jadi intinya apa? isim gairumunso rib itu isim yang tidak tanwin mestinya akan begini, al dengan tanwin itu seperti barat dan timur contoh Muhammadun dibaca Muhammadun karena tidak beral. Andaikan dikasih al al Muhammad, jadi tanwinnya dibuang. Artinya lafadz itu lafadz itu pasti bertanwin. Kalau tidak bertanwin beral. Kalau tidak beral bertanwin. Kalau tidak bertanwin beral. Baitun bacanya bay Baitun al itu kalau alnya dihapus itu kalau dikasih al al itu seperti itu kecuali isim waer jadi isim waer itu isim yang tidak bertanwin tidak beral itu ini sekarang penjelasannya jadi intinya apa isim isim yang tidak bertanwin sudah titik itu saja e, lanjut lanjut dikarenakan ada alat atau sebab e, tanda ironya isi mughir munsoorib e, di bawahnya tarif dibaca bersama-sama tanda irop untuk isi mughir munsoorib adalah rofa dengan doma nasob dan jer dengan fat lagi tanda ironya isi mughir munsoorib illat, illatnya isim Eh uh, contohnya ahmadu ahmadu ahmadu irof apa? ahmadu irof rofak, tanda rofaknya doma kenapa rofak dengan doma? karena isim wairumunso rib. ahmadu jadikan irof nasok ahmadah irof jir, ahmadah jadi kayak gitu nanti sekarang kita bicara kenapa kalimat ini kok tidak bisa bertanwin karena ada il ilat atau sebab ilatnya ada dua di di cabang-cabang itu ada ilat satu ada ilat dua ilat satu ada tiga yang pertama sigat muntahal jumuh, yang kedua taknis maksuro yang ketiga taknis mamduda ini ada wazan intinya apa kalau bisa menentukan Lapan itu, itu wajan apa, maka bisa Jemaat Taksir bisa simun sori bisa Yang pertama Siwat Muntahal Siwat Muntahal Jumu azannya ada dua Mafailu Mafailu Mafailu mafa ilum. sesuai yang kemarin dalam mafa ilum kan diwajankan ada huruf asal. Huruf asalnya. Lam. Nah, kalau berarti di sini tambahannya apa? Mim. Alif. Jadi di dalam segmen taljumu itu harus ada mim sama alif. Contoh, masa masa gitu, mako, mako, mako biru, mafa ilu, mako biru, mafa ilu kan sama. nah ini karena sudah masuk ilat pertama maka tidak bisa berdan, wih. kemudian iroknya ropak dengan nasob dengan jer dengan Mako biru, moro makni moro. moro yang mana, Elat berapa, Elat satu, apa itu, sigan mundel jum, ikut wajan, Ma Ma -ma mako biru, jadikan irap nasok mako birok, irap jer, mako birok, tanda irapnya, tanda irapnya, ising wirumun nasof dengan panjer dengan panca masa aji itu morok makni morok yang mana ilan berapa apa ada berapa wazan jika bermental jumu apa maka ilo masa aji itu ikut wazan maka ilo masa aji itu jadikan morok nasof jer berarti juga tentang jumuh wazan yang pertama sudah yang kedua hanya nambah iya mafailu contohnya maso, maso maso bihu kan sama mafah mafah mafailu tambahannya ya. iya. hanya ada iya nya saja kalau ini tidak ada Masobihu ma Masobihu yang mana? Ilat berapa? Apa? Ikut wazan? Ma Masobihu jadikan irab nasab. Tanda irabnya. Isin Artinya nanti kalau baca kitab Ketemu kayak gini Jangan ditahuin Kenapa? Karena Kehirmun, sorry, tidak bertahun Karena ada ilan, elat, ilannya hilang elat satu Sekolah mudahan, jumuh hmm. Kalau paham berarti sudah <laughs> ya. Tinggalnya dicontoh contoh saja nah, Kita jadikan, jadikan contoh Untuk wajan pertama sudah eh, Ibu Morok Makni Morok ma yang mana Yelat berapa Apa namanya Ada berapa Wazannya siwa Mutal Jumur Sebutkan Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Ini kuduazan apa Bapak. Bapak. Bapak. Tanda irobnya Asmol Homsa Simbu Irmunusorif Ropat Ropat Ropat Nasok Tanda hirap Tanda Rupa. Kenapa hirap dengan doma nah, Simbu Irmunusorif Ropat ribu Jadikan irob nasok Gampang ternyata <g Nä. goye> Masa Kino <g> 있는... <goye> Masa Aki Nuh, yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Ikut wajan? Apa? Tanda Iropnya, Isim Kerofon Surit Masa Aki jadi Jadikan Irop Nasok Masa jer Jair Catatan, kenapa? Uh, ada ayaknya ayaknya kurang Nah kurang anu, kurang ya, satu catatan di dalam seluruh wazan semuanya wazan yang ada di nahu. kalau ada tambahannya berarti tambahannya harus ada misalnya afilatun tambahannya akan hamzah maka lafat itu yang mau ikut wazan afilatun harus ada hamzahnya di awal semuanya itu semua-semua Kecuali ini, <gul> jadi untuk isimurun surif inlat satu sigot pokoknya harkatnya sama, walaupun tidak ada mimnya, termasuk isimurun surif. Kecuali ini, yang lain harus harus tambahannya, misalnya mim, maka harus ada mimnya. Tambahannya, misalnya hamzah maka harus ada hamzahnya Kecuali ini, itu pun hanya di mim, walaupun tidak ada mimnya, pokoknya harkatnya sama, termasuk isimurun surif. So. Contohnya, baso, baso Iruh kan harkatnya sama dengan Mapa ilu, walaupun tidak namimnya, kecuali kecuali, tanda kutip kecuali ini, yang lain semuanya harus sama, harus ada, kecuali Mapa ilu dan Mapa ilu, baso iruh makni morok yang mana? Isim ilat, berapa, apa namanya, Siwat siwak, muntal, ada berapa wajannya -wajan siwat muntal, Jumu? apa saja, Bapak ilu, baso, iru, uh, ikut usian, apa, baso, tanda, irungnya, isim murun, sorry, roboh, roboh, dengan dengan Dengan Baso ilu Nah, sama dengan mafai ilu. Ada lapat yang tidak damimnya ikut belajar mafai ilu. Jangan dicontohkan dengan isi murab yang lain. Hanya ini. Titik. Dikurung. Dikurung. Takut nanti kebingungan. Contohnya saya saya Tino. Saya Tino. Saya kan harkatnya sama dengan Mapa Ilu Saya tinu uh, ngorok apa makni? Ngorok yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Ikut wazan? Saya tinu jadikan ngorok nasok? Jair? Kolas. Jadi untuk ilat ya ilat satu. Cabang pertama sudah intinya maka ilu maka maka kalau ada lapan ibu sen dua itu termasuk lapan yang tidak boleh bertan, wi. atau disebut dengan isim, gairumun sorry ada hilang. Kalau paham saya lanjut. <tuh> apa break apa gimana break <laughs> break, break. <laughs> terus semakin belakang semakin gampang Allah. kalau jadi intinya al uh, pertanyaannya itu ada yang menanyakan mengenai Uh, ini ikhlasan apa intinya itu misalnya huruf morob makni. morofak misalnya -morob yang mana maka harus berpikir ini ikhlasan apa dulu kan begitu secara tidak langsung kemudian berpikir tambahannya apa kalau tambahannya alif dan non berarti isi tasnia ada yang mengarah ke sana ada yang mengarah ke harkatnya harkat huruf akhir itu ada di jilid empat ini huruf apa itu huruf apa kenapa kok rofak nah karena misalnya karena mutadak karena Kemudian tanda rofaknya dengan bau. Kenapa rofak dengan bau? Karena isim guehirun so. Sorry. <laughs> rofak Karena jemaah salim, misal. Ini rofaknya dengan apa? Rofaknya dengan alim. Kenapa? Karena isim tasniyah ada di jilid satu. Terus hanya berputar-putar itu saja ilmu nahu. <coughs> Kenapa kau jer? Karena ini tanda jernya dengan iya. Kenapa jer dengan iya? Karena isim tasniyah, misal. Karena asalul komsa. Kenapa kau tidak bertanwin? Karena sepuluh-puluh, nah, sorry. sorry. Elat berapa? Elat satu, elat dua, apa? Dananya ada empat jilid. <laughs> <coughs> Kalau break mungkin sudah. Ada yang perlu di... Sudah mungkin. Aku uh, doa. الواضحه <تصفيق>